Assalamualaikum teman-teman Apa kabarnya nih semua kalian sehat selalu ya amin Di video kali ini aku mau berbagi aktivitas aku nih di hari minggu Walaupun hari libur ibu-ibu mah tetap produktif ya teman-teman Gimana nih teman-teman semua sudah nyuci atau udah bersih-bersih belum ayo semangat ya teman-teman dan ini aku lagi ngebelas gitu ya teman-teman cucianku sedikit ya karena kemarin sore aku udah nyuci gitu tadi udah aku cuci tapi enggak aku rekam ya teman-teman karena nyuciku masih manual gitu takut kelamaan gitu yang rekamnya dan lanjut aku ini udah kasih ke gitu ya biar wangi pakaiannya dan ini udah selesai ya ngebilasnya Alhamdulillah Walaupun cuacanya mendung Tapi ya Cucian tuh harus dicuci Kalau enggak ya Numpuk gitu Malah nambah gitu Pekerjaannya nanti Oh ya teman-teman Semoga nanti siang Mataharinya keluar ya karena di tempatku tuh mendung banget ya tiap hari seperti ini cucianku yang kemarin juga belum kering-kering gitu ya mudah-mudahan nanti siang cuacanya bagus gitu. dan ini cuci jemuran terakhirku ya selimut gitu aku nyuci selimut karena udah bau gitu dan Alhamdulillah jemurannya udah beres lanjut aku mau nyapu-nyapu dan aku mau ngepel gitu ya teman-teman ayo semangat teman-teman udah pada ngepel belum karena musim hujan tuh lantai sering sekali ya kotornya dan anakku tuh masih tidur ya teman-teman yang cewek belum bangun gitu oh ya teman-teman tolong bantu channel aku ya dengan cara like komen dan subscribe nya semoga keba kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu subhanallah amin ya robbal alamin lanjut aku mau ngepel gitu ya teman teman dan aku ngepel di area depan dulu ya setelah ini lanjut ke belakang gitu lanjut ke area depan tv ya dan itu anakku masih tidur gitu ya teman-teman dan ini aku masih ngepel gitu dan ini udah hampir selesai ya teman-teman Alhamdulillah pekerjaanku udah beres Dan nanti siang aku tinggal masak gitu ya Oke sampai di sini dulu ya teman-teman Video kali ini semoga videonya bermanfaat Walaupun cuma ngepel dan nyuci Terima kasih yang telah menonton video aku